Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun sahabat uh, Mudah-mudahan senantiasa kita selalu sehat uh, dan lancar menjalankan ibadah puasanya Kali ini seperti biasa saya akan menyajikan video-video tentang keindahan Uh, suasana alam Di pedesaan uh, Meskipun hanya cuplikan-cuplikan Mudah-mudahan Dapat menghibur uh, Yang suka Tentang kehidupan Di pedesaan uh, Kita Kunjungi letak-letak Atau posisi-posisi yang indah